Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat, lesti lovers, Belovers, serta insyaallah lovers dimanapun kalian berada, difatifik kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Wilat. Namun sebelumnya, para sahabat, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya ya, dengan cara klik like, comment, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya Mengawali perjumpaan kita di malam hari ini persahabat kita simak persahabat ya sebentar lagi tentunya kita akan menyaksikan acara di Indelsier yakni acara festival Ramadan 2022 Jangan sampai lupa karena idola kesayangan kita Bunda Lesti akan tampil malam hari ini sebentar lagi. Jangan sebelum persahabatnya kejutan pasti akan disuguhkan lewat acara di Indosiar Festival Ramadan 2022. Si cantik sang kejora akan tampil memberikan kejutan nih untuk kita semuanya. Untuk berikutnya persahabat ada vitamin bahagia akhirnya muncul juga nih ini lewat. Dari ig nya A.A.Rafi, ternyata A.A.Rafi Ahmad lagi di rumah Leslar malam hari ini bersama Papa Bilar, lagi main biliar bareng tuh, waduh ini seru banget ya, semoga saja tentunya ada kejutan dan judukan vitamin terbaru berikutnya, pastinya bakal ada sesuatu yang wow banget nih, yang disuduhkan dari A.A.Rafi dan Papa Bilar. Momen ini pun direpost oleh akun Instagram Kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan. Ada papanya Rayanza nih, katanya tuh percaya ada papanya Rayanza di rumah Leslar malam hari ini. Dan tanggapan gue yang sekali diberikan oleh para sahabat yakni dari akun Instagram ibunya THI yang mengatakan di kolom komentar Masya Allah gak ada capeknya Arafi dari acara buka di trans ke rumah Keanu lanjut ke rumah Andika dan Usi terakhir ke rumah Leslar Stamina Arafi luar biasa memang semangat banget ya Arafi semoga Papa Bilar pun bisa meniru nih semangat kerjanya dari A. Arafi Ahmad dan berikutnya juga para sahabat, ada komentar dari akun Juju Bunda Anissa Mengatakan di kolom komentar Pasti nanti banyak vitamin Jangan tidur dulu Min Katanya tuh ya Jangan sampai tidur dulu Karena vitamin banyak sekali Selain ada vitamin bahagia di Indonesia. Kita juga akan mendapatkan vitamin lewat Arafi Ahmad Karena malam hari ini ada di rumah Lesti dan Bilar Masih menunggu kejutan dan kabar terbaru berikutnya di malam ini Jangan kemana-mana, tetap stay tune Dan pantengin channel ini terus Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik Terbaru terupdate dan terhangat selanjutnya